Cumi-cumi raksasa dengan panjang lebih dari 10 meter bukanlah sebuah fantasi. Hewan ini pun bukan monster laut. Cumi-cumi raksasa atau giant squid sangat nyata. Hewan ini tercatat sebagai bagian dari warisan laut di Afrika Selatan yang biasanya diketahui setelah terdampar di pantai barat. Meski ukurannya yang sangat besar dan fakta bahwa manusia telah mengetahui tentang cumi-cumi raksasa selama berabad-abad, namun baru tahun 2004, cumi-cumi pertama difoto di habitat aslinya. Eh, tapi tunggu dulu... Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa di klik tombol subscribe dan like-nya ya! Cumi-cumi raksasa atau Architeuthis Dogs adalah salah satu invertebrata terbesar dan salah satu hewan terbesar di bumi. Cumi-cumi jantan memiliki panjang maksimal 13 meter dan betina 10 meter. Cumi-cumi raksasa lebih panjang dari cumi-cumi kolosal Samudra Selatan yang memang sedikit lebih berat. Bahkan ada klaim penampakan cumi-cumi raksasa yang panjangnya mencapai 20 meter meskipun belum ada verifikasi soal ukuran tersebut. Cumi-cumi raksasa tidak hidup lama, diperkirakan cumi-cumi raksasa hanya hidup 4 hingga enam tahun. Alasan ukurannya yang sangat besar adalah fenomena yang dikenal sebagai gigantisme abisal. Ini adalah kecenderungan bagi banyak hewan laut dalam untuk menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan yang sejenis di air dangkal. Para ilmuwan tidak setuju tentang penyebab fenomena ini, terutama karena laut dalam tidak dapat diakses untuk memungkinkan studi skala besar. Diduga penyebab utama gigantisme adalah kelangkaan makanan. Hal ini karena hewan yang lebih besar cenderung memiliki metabolisme yang lebih efisien dan mampu melakukan perjalanan jauh. Hewan laut dalam biasanya tidak bertahan hidup saat dibawa ke permukaan dengan cepat. Apalagi cumi-cumi raksasa tidak memiliki kantung renang yang berisi gas. Hewan ini rentan terhadap cedera traumatis saat muncul ke permukaan, perubahan suhu yang cepat di permukaan laut. Saat kritis, gas terlarut dalam darah dan jaringan cumi-cumi akan keluar dan membentuk gelembung selama dekompresi. Inilah alasan mengapa hampir semua cumi-cumi raksasa yang dilihat manusia sudah terluka parah atau mati. Cumi-cumi raksasa ditemukan di semua lautan, tetapi tampaknya hewan ini lebih menyukai suhu air sedang dan lebih jarang di lautan kutub dan tropis. Daerah dengan spesimen cumi-cumi raksasa paling banyak dilaporkan adalah Newfoundland, Spanyol, Portugal, Afrika Selatan, Namibia, Jepang, Selandia Baru, dan Australia. Meskipun tampaknya lautan terbuka adalah habitat yang disukai, laut yang terhubung khususnya Tasman, Karibia, dan Teluk Meksiko juga tampaknya merupakan habitat yang cocok. Di Laut Mediterania, tercatat tiga dari sekitar 677 penampakan cumi-cumi raksasa yang diketahui. Konsensusnya adalah bahwa cumi-cumi ini bukan asli daerah tersebut. Tidak jelas di mana cumi-cumi raksasa di kolom air hidup, tetapi cumi-cumi yang secara tidak sengaja ditangkap oleh kapal Pukat, menunjukkan kisaran kedalaman 300 meter hingga 1 kilometer. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.